Sebutan lainnya Barat Jingga, merupakan pasukan, khusus, yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopas merupakan satuan tempur darat berkemampuan tiga matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit pasgat diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando, parako, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus udaraan sesuai dengan spesialisasinya. Ha ha ha. saya dapatkan juga Pakwana dapat dikeluarkan. Logikanya berdasarkan evaluasi kinerja ke aman. Jadi kenapa ada di situ? Pasukan khusus TNI AU, Dan Bravo. Misinya adalah untuk merebut bandara dari tangan musuh dan pembebasan sandra tersebut melibatkan 63 orang pasukan khusus dari Dan Bravo TNI Angkatan Udara. Skenario di bandara dikuasai oleh teroris yang menguasai tower bandara dan pesawat komersil, para pembajak menginginkan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, karena negosiasi mengalami jalan buntu maka diputuskan untuk menumpas aksi teroris tersebut maka dengan gerak cepat. Mereka berhasil memukul mundur kelompok teroris tersebut sehingga bandara bisa dikuasai kembali. Simulasi ini bertujuan agar mengasah kemampuan personal TNI menjadi semakin baik. Selain kemampuan teknis, kerjasama antara anggota pasukan dan antar lembaga di TNI semakin solid, masing-masing punya kelebihan. Selain itu, gladi posko dan gladi lapangan, serta latihan gabungan pasukan TNI Trimatra 2 ini dimaksudkan sebagai latihan kesiapsiagaan unsur TNI dalam pengamanan yang bertepatan dengan WOC, World Ocean Conference. from the heathen's god will got fight got pride got reason